Jika pindah dari Tottenham, tujuan Harry Kane hanya ke Real Madrid. Real Madrid menjadi tujuan utama Harry Kane jika dirinya harus pergi meninggalkan Tottenham Hotspur nantinya. Sudah lebih dari satu dekade, Harry Kane bermain untuk klub asal London Utara Tottenham Hotspur. Dalam kurun 11 tahun terakhir, Harry Kane terus mampu mengemban tugas sebagai ujung tombak The Lily Whites dengan sumbangsi 261 gol dan 62 asis dalam 408 penampilan di semua ajang. Ironisnya, terus tampil tajam di lini serang, Harry Kane selalu gagal mengangkat trofi juara bersama Tottenham. Dengan kondisi ini, plus keengganan Harry Kane sejauh ini menekan kontrak barunya di Tottenham, meski tersisa kurang dari dua tahun lagi, masa depan bomber timnas Inggris itu terus kencang dispekulasikan. Harry Kane bahkan di awal musim sempat disebut-sebut bakal menyeberang ke klub rival Manchester City demi memperbesar Kane semerai trofi juara. Selain ada raksasa Bundesliga Jerman, Bayern Munich yang diklaim turut menginginkan tanda tangannya. Tapi, Mauricio Pochettino yang sempat menangani Kane selama lima musim di Tottenham Hotspur, merasa mantan anak asuhnya itu cuma mau ke Real Madrid jika pemikirannya untuk hengkang dari Spurs mendadak muncul. Pasalnya, selain terus berjaya di kompetisi domestik, Los Blancos juga begitu bertaji jika bermain di kompetisi Eropa. Saya selalu melihat dia sebagai seorang pemain yang akan bergabung dengan sebuah klub seperti Real Madrid seandainya dia betul-betul meninggalkan Inggris. Ungkap Pochettino tentang Harry Kane dilansir dari She Zetong. Karim Benzema akan digantikan oleh Rafael Leao di Real Madrid demi rebut gelar La Liga dari Barcelona. Real Madrid Yakin Mereka Membutuhkan Pengganti Karim Benzema Dikutip dari ESPN, Carlo Ancelotti dilaporkan telah meyakinkan Florentino Perez untuk membawa bala bantuan menyerang Januari ini. Sebab, jika posisi Karim Benzema kosong, maka itu akan mempersulit mereka di lapangan hijau. Pemain Internasional Prancis berusia 34 tahun itu dipastikan absen dari Piala Dunia, menyusul cedera paha saat latihan. Pemenang Belon Dior 2022 itu berjuang melawan Cedera, hanya tampil empat kali di Liga Champions musim ini. Les Blancos dilaporkan mempertimbangkan Rafael Leao jika tidak mau menandatangani kontrak baru dengan AC Milan. Pemain Internasional Portugal itu akan habis kontraknya pada musim panas 2024 dan bersiap untuk pindah dengan Rossoneri enggan kehilangan dengan status bebas transfer. Dilaporkan bahwa Lautaro Martinez dari Internasional juga dilihat sebagai opsi. Karim Benzema cedera saat menjalani sesi latihan Sabtu kemarin di Doha. Berdasarkan sumber ESPN, Karim Benzema mengalami cedera di paha kirinya. Peraih Ballon d'Or 2022 itu merasakan nyeri hebat di paha depan saat melakukan sprint menjelang akhir sesi latihan. Benzema saat ini sedang menjalani pemindaian untuk mengetahui sejauh mana cederanya. Tetapi dia sudah absen untuk pertandingan pembukaan turnamen Les Bleus melawan Australia pada hari Selasa ada kekhawatiran bahwa Karim Benzema akan melewatkan seluruh kompetisi setelah didiagnosis awal yang negatif dari staf medis. Erling Haaland dihubungkan dengan Real Madrid, begini kata sang agen. Baru setengah musim bermain bagi Man City, Haaland sudah diterpa isu terkait klausul rilis dalam kontraknya yang akan aktif, pada tahun 2024, kabar itu lantas membuat bintang asal Norwegia itu langsung dihubungkan dengan Real Madrid. Terkait kabar tersebut, Rafaela Pimenta selaku agen lantas memberikan komentarnya. "Anda harus melakukannya, mengajukan pertanyaan tentang klausul pelepasan dan itu sangat menarik." Jika kami tidak mengatakan apa-apa, pasti ada sesuatu yang ditafsirkan dan jika kami mengatakan sesuatu juga. Sebagai pengacara, saya tahu bahwa saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi saya juga tahu bahwa jika saya tidak mengatakan itu, mereka akan mengatakannya. Ujar Pimenta kepada Marka. Itu rumor adalah hal yang sangat bagus, tapi saya harap tidak terlalu banyak. Saya memahami perhatian, rasa ingin tahu yang muncul. Ini adalah hal baru. Rasa ingin tahu itu normal, tapi saya berharap dengan Erling, ketika tidak ada hal-hal untuk dikatakan, mereka tidak mengada ada Ini adalah sesuatu yang terjadi, mereka mencari klik yang mudah, ada berita yang dilebih-lebihkan. Alan harus dilindungi dari situasi ini karena ia masih sangat muda, yang masih harus tumbuh dewasa. Semuanya adalah berita di sekitarnya, tapi harus begitu karena tujuan dan cara bermain dia. Saya tidak ingin hal-hal lain datang, Tuntasnya. Fabrizio Romano beberkan update terbaru operasi senyap Real Madrid, culik Bellingham dari Dortmund. Fabrizio Romano beberkan update terbaru operasi senyap Raksasa Liga Spanyol atau La Liga Real Madrid untuk culik Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Gelandang Borussia Dortmund Jude Bellingham memang tengah diperebutkan oleh sejumlah klub-klub Eropa berkat bakatnya yang ajaib itu. Di usia yang masih menginjak 19 tahun, Bellingham sudah menunjukkan permainan kelas atas layaknya pesepak bola yang sudah berjam terbang tingginya. Oleh sebab itu, tidaklah heran apabila dua raksasa Eropa Liverpool dan Real Madrid saling adu sikut untuk bisa mendapatkan tanda tangannya. Liverpool sendiri jelas membutuhkan suntikan kekuatan di lini tengah, mengingat beberapa gelandangnya banyak yang sudah berusia kepala tiga. Sementara itu, Real Madrid juga menjadi raksasa top Eropa lainnya yang kepincut dengan talenta luar biasa pria berkebangsaan Inggris ini. Pasalnya, Los Blancos juga memperlakukan regenerasi baru di dunia tengah mereka, mengingat Casemiro sudah hengkang, sementara Toni Kroos dan Luka Modric sudah memasuki usia senja. Setidaknya, Real Madrid sudah menyiapkan Aurelien Chouamendi dan Eduardo Camavinga yang diproyeksi bakal menjadi pemain masa depan bagi tim yang akrab dengan sebutan Los Galacticos ini. Di sisi lain, jurnalis kondang Italia Fabrizio Romano membeberkan update terbaru operasi senyap Real Madrid untuk menculik Jude Bellingham dari genggaman Borussia Dortmund.